Kecerdasan adalah salah satu dari banyak hal yang membedakan seseorang dari orang yang lain. Sementara banyak individu di dunia ini cenderung mengagumi kecerdasan, tidak semua orang benar-benar bisa memahami aspek-aspeknya. Ada sejumlah kebiasaan, kualitas, dan karakteristik tertentu yang tampaknya dimiliki oleh orang-orang cerdas. Mereka memiliki sudut pandang yang unik tentang alam semesta dan mereka berpikir serta berperilaku menurut seperangkat nilai dan standar yang unik. Untuk memberikanmu penjelasan yang lebih mendalam, calon psikolog akan memberitahumu tentang beberapa hal yang dilakukan oleh orang cerdas secara berbeda. Nomor satu, mereka melakukan refleksi diri dan pengembangan diri. Menjadi pribadi yang sadar diri adalah karakteristik umum dari orang-orang cerdas. Mereka sepenuhnya menyadari emosi, pikiran, dan perilaku mereka, baik positif maupun negatif dan memahami dampak dari ketiga hal tersebut terhadap kehidupan pribadi maupun profesional mereka. Selain itu, karena orang cerdas mengetahui apa-apa saja kekuatan dan kelemahannya, hal ini memungkinkan mereka untuk berfokus pada apa yang mereka kuasai, sambil meminimalkan efek dari hal-hal yang tidak mereka kuasai. Tidak hanya menjadi pribadi yang sadar diri, orang cerdas juga meluangkan waktu untuk mempelajari kepribadian dan perilaku orang lain sehingga mereka dapat memiliki interaksi yang lebih efektif dengan lawan bicaranya. Nomor 2 Mereka Didorong Oleh Rasa Keingintahuan Sifat umum lainnya yang dimiliki oleh orang-orang cerdas adalah rasa keingintahuan yang tinggi. Mereka didorong oleh keinginan untuk mempelajari dan memahami hal-hal baru yang membantu untuk memperluas wawasan atau mengembangkan kreativitas mereka. Orang cerdas tidak percaya bahwa hanya ada satu cara berpikir di dunia ini, dan yakin bahwa setiap individu memiliki pola pikir yang berbeda-beda. Bukannya menyelesaikan suatu permasalahan dengan cepat, mereka terus menggali informasi dan menganalisis masalah tersebut sampai mereka benar-benar menemukan akar penyebab atau isu yang membelakanginya. Mereka menyadari bahwa hidup manusia itu tidak pernah statis dan mereka selalu berkembang dengan cara mempelajari hal-hal baru tentang diri mereka sendiri maupun orang-orang di sekitarnya. Nomor 3, Mereka Mendengarkan Bahkan Sebelum Memikirkan Apa Yang Harus Dikatakan Orang cerdas sadar bahwa salah satu bagian terpenting dari komunikasi yang efektif adalah kemampuan dan kemauan untuk memahami sudut pandang orang lain. Ini berarti, mereka tidak pernah membuktikan kecerdasannya dengan mendominasi pembicaraan dan mengubahnya menjadi perdebatan meskipun mereka mengoreksi perkataan lawan bicaranya jika ada sesuatu yang keliru. Apapun situasinya, individu yang cerdas cenderung mendengarkan dengan seksama sebelum menyampaikan pemikiran atau pendapat mereka sendiri. Nomor empat, mereka berani untuk tidak sependapat dengan kebanyakan orang. Orang cerdas tahu akan pentingnya untuk membela apa yang kita yakini dan mereka berani untuk tidak setuju dengan kebanyakan orang. Berpikiran terbuka, mereka tidak mudah tergoyahkan oleh pendapat orang lain karena mereka mempertanyakan segalanya. Hal ini dapat membuat orang cerdas tampak keras kepala, tetapi di sisi lain, ini juga bisa berarti kalau mereka berbicara dengan penuh percaya diri ketika menyampaikan apa yang ada di dalam pikiran mereka. Individu yang cerdas akan mengambil keputusan berdasarkan fakta dan juga pemikiran kritis mereka sendiri daripada mengikuti mayoritas orang meskipun pilihan yang mereka buat tidak begitu populer. Nomor 5. Mereka Mencari Rangsangan Intelektual Orang cerdas selalu mencari cara baru untuk merangsang pikiran mereka. Mereka suka belajar dan memperluas pengetahuan dengan cara membaca buku, mengikuti kursus, mendengarkan podcast, atau menonton video dokumenter. Mereka juga berkemauan kuat untuk belajar dari orang lain dengan mengajukan pertanyaan dan terlibat dalam percakapan dengan orang-orang yang memiliki sudut pandang yang berbeda dari mereka. Melakukan ini membantu orang cerdas untuk mendapatkan wawasan baru tentang topik yang mereka sukai atau minati. Belajar adalah sebuah proses seumur hidup bagi orang cerdas dan mereka selalu memprioritaskannya. Mereka selalu mencari informasi baru dan menantang diri mereka sendiri dengan terlibat dalam aktivitas mental yang membuat pikiran mereka tetap tajam dan gesit. Nomor enam, mereka tertarik dengan makna yang lebih mendalam dari sesuatu. Orang cerdas cenderung melihat makna yang lebih luas dari suatu ide dan informasi. Mereka mengobservasi sesuatu, mengaplikasikan ilmu yang mereka ketahui dan menciptakan kesimpulan serta ide yang baru. Cara berpikir abstrak seperti ini menyebabkan orang cerdas tampak seperti jenius yang kreatif. Mereka mengenali pola dan koneksi dari semua hal di sekitar mereka dan menarik kesimpulan yang tidak terpikirkan oleh orang lain. Nomor tujuh mereka terbuka dan jujur tentang kesalahannya. Orang cerdas berani mengakui kesalahan dan bersedia meminta maaf. Mereka tahu bahwa menjadi pribadi yang bertanggung jawab akan membantu mereka untuk belajar dari kelalaian sehingga kedepannya mereka mampu membuat keputusan yang lebih baik. Orang cerdas bertanggung jawab atas seluruh tindakan mereka dan tidak pernah mengkambinghitamkan hitamkan orang lain atas kesalahan yang mereka perbuat. Mereka juga memahami bahwa segala sesuatunya tidak akan selalu berjalan sesuai rencana dan menyadari bahwa terkadang cara terbaik untuk belajar adalah dengan belajar dari kesalahan orang lain. Nomor delapan mereka selalu menetapkan dan mengejar tujuannya. Orang cerdas memiliki tujuan hidup dan setiap hari, mereka selalu bekerja keras untuk mencapainya. Mereka tahu apa yang mereka inginkan dan mempercayai kemampuan mereka untuk mendapatkannya. Keyakinan ini mendorong mereka untuk terus bergerak maju dan memastikan mereka agar tetap konsisten ketika ada hambatan yang muncul. Orang cerdas tahu bahwa alam semesta tidak berutang apapun kepada siapapun dan kita semua harus bekerja keras untuk meraih kesuksesan di dalam hidup. Nomor 9. Mereka Memanfaatkan Waktu Dengan Bijak Orang cerdas tidak merasa khawatir tentang hal-hal yang tidak bisa mereka kendalikan atau hal-hal yang tidak terlalu penting. Mereka berfokus kepada apa yang paling penting dan memanfaatkan waktu mereka dengan bijak untuk hal-hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa individu yang cerdas tahu bagaimana cara memprioritaskan pekerjaan mereka untuk produktivitas dan efektivitas maksimal yang tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga membantu mereka untuk mencapai tujuan dengan lebih mudah. Nomor 10 Mereka Merangkul Keunikan Mereka Orang cerdas seringkali dianggap aneh dan mereka terkadang suka menantang kaedah sosial. Mereka memiliki gaya berpakaian yang berbeda dari kebanyakan orang, mendengarkan musik yang tidak disukai orang lain, atau membaca buku yang dianggap membosankan oleh mayoritas orang. Individu yang cerdas tidak merasa keberatan jika mereka dianggap aneh oleh orang-orang di sekitarnya karena mereka tidak takut dihakimi atas hal-hal yang membuat mereka berbeda dari sesamanya. Mereka tahu bahwa keunikan mereka itu berharga dan membuat mereka tampak lebih menonjol. Admin telah membahas beberapa dasar di dalam video ini dan mudah-mudahan, konten kali ini bisa memberikanmu sedikit wawasan tentang bagaimana dunia ini bekerja dari sudut pandang orang yang cerdas. Tentu saja, masih lebih banyak lagi hal-hal berbeda yang dilakukan oleh orang cerdas daripada yang baru saja admin sebutkan, tetapi, 10 hal ini cenderung merupakan yang paling umum.